Jumpa lagi dengan Warek Official. Kali ini kita akan memasak tempe menduan setengah matang. Dimakan panas-panas, dicocol sambal kecap atau dimakan sama cabai rawit. Hmm. Siji loro telu warek tenan konon katanya nih tempe menduan ini berasal dari kota Purwokerto atau Banyumas yang mereka cara menikmatinya atau cara memakannya dimakan saat kondisi keadaan panas hmm. ini dia bahan-bahan untuk membuat tempe menduan ya kemudian ini adalah bahan-bahan untuk membuat cocolan sambal kecapnya Kita iris daun bawangnya ya Iris tipis-tipis Nanti ini kita masukkan ke dalam adonan tepungnya Sehingga menambah rasa ya Bikin mendoan tanpa daun bawang kayaknya ada yang kurang ya. Kayak kita bikin kopi tapi tanpa gula. Pahit cop. <laughs> Oke, bawangnya kita ulek. Terus nanti kita kasih air ya. Tepung terigu kita kasih kunyit, bisa pakai kunyit bubuk ataupun kunyit yang Alam itu ya, kemudian diulek Jangan lupa ini ketumbar penting sekali Kasihnya agak banyak ya, karena cita Rasa menduan itu Akan lebih nikmat jika ketumbarnya agak banyak Ada garam ya Kasih garam secukupnya Terus kemudian kita kasih Penyedap ya kasih Royco sedikit ya biar rasanya makin mantap ini dia daun bawang Oke kita aduk-aduk menggunakan air yang sudah dikasih bawang putih tadi ya kita aduk sampai adonan seperti ini ya kita bisa melihatnya Bagaimana tingkat kekentalannya sehingga tempe nempel tapi tidak terlalu keras kita iris tempe kita iris tipis memanjang ya sebenarnya kalau yang di Banyumas sana ya saya pernah ngelihat itu memang tempenya itu udah gede-gede tipis tapi besar-besar gitu jadi ketika dibikin menduan itu wah mantep pokoknya kayak channel inilah ya jika kalian semuanya juga ikut subscribe, like, dan komen, maka juga tambah mantap tentunya. Kembali ke wajan. Mari kita saatnya menggoreng menduan. Ya. Gunakan api kecil menuju sedang karena namanya menduan ini nanti kita akan goreng setengah matang, ya. Dan ingat saat menggoreng jangan ditinggal kemana-mana karena ini harus dilihat dicermati ya agar nanti tidak kebablasan, tidak kematangan ya. Ya, oh, warnanya masih lembek-lembek gitu kita balik ya. Warnanya kuningnya dari kunyit, terus kemudian ada hijau dari daun bawang, ya. Terus kemudian tempe yang lembek-lembek gitu digoreng setengah matang. Hmm. sekali lagi kalau menggoreng jangan terlalu lama ya jika memang warnanya sudah seperti ini maka sudah saatnya kita sebentar lagi akan angkat ya wow. mari kita angkat wow, masih lembek gitu ya hmm Magnus pokoknya kita coba goreng lagi wow masukkan lagi tempenya apinya tetap menggunakan api kecil ya Ya, menuju sedang tidak apa-apa tapi memang jangan terlalu besar karena ini konsepnya sekali lagi setengah matang saya ingatkan setengah matang dan ini kok ngewayel loh biar ingat aja ya bahwa menduan itu identik dengan setengah matang ya menduan ini enak sekali dinikmati saat pagi masih dingin-dingin seperti itu cuacanya atau bahkan malam hari uh, enak pokoknya Tempe sudah mulai kekuningan, ya, dan sudah setengah matang. Saatnya kita angkat. Kita bikin cocolannya, itu ada kecap manis, bawang merah, bawang putih, ada cabe ada tomat, ya. Wow, ini hasilnya. Mendoan setengah matang, no kaleng-kaleng, bisa dibuktikan, ya. Ibu-ibu, silahkan dicoba tempe mendoan setengah matang beserta dengan cocolan sambil kecapnya sudah jadi. Ya, terima kasih sudah support, tonton, subscribe, komen, like, dan saya ucapkan matur nuwun.